তে একটু itu হইতো ada tuh kalau itu darah cebat tuh nggak, itu besar sekali lagi. itu bisa ya, mudah-mudahan apa nak di, di no, no, dari nah, Oh, manaya, করি আমরা পাও